Taukah kalian sob? Baru-baru ini dunia dikejutkan dengan kepunahan dugong. Hal ini terungkap dari hasil pemantauan yang dilakukan selama 5 tahun terakhir di wilayah pesisir Cina oleh Zoological Society of London atau ZSL dan Chinese Academy of Science. Dalam pengamatan itu hanya tiga orang dari komunitas pesisir di Cina yang melihat dugong dalam lima tahun terakhir. Selain itu, data juga menunjukkan tidak ada penampakan yang diverifikasi oleh para ilmuwan sejak tahun 2000 lalu. Eh, nyatanya tak hanya dugong aja loh yang mengalami kepunahan baru-baru ini. Ada juga beberapa hewan yang juga telah dinyatakan punah dalam beberapa waktu belakang. Salah satunya ialah harimau Jawa. Tahukah kalian sob, satwa endemik Pulau Jawa ini sendiri telah dinyatakan punah sejak tahun 1980-an. IUCN juga telah memberikan status extinct untuk harimau yang memiliki nama latin Panthera tigris sondaica ini. Biarpun statusnya telah punah ni sop, tanda-tanda keberadaan binatang buas ini masih sering ditemukan lewat feses, jejak kaki maupun pernyataan warga yang tinggal di sekitar hutan. Laporan kesaksian warga tentang keberadaan kucing besar ini hampir selalu ada tiap tahunnya. Di tahun 2017 lalu, Netizen sempat dihebohkan dengan foto yang diduga kucing besar ini di Taman Nasional Ujung Kulon. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata hewan tersebut adalah macan tutul, bukannya harimau Jawa. Eh, kabar tentang penampakan si Raja Hutan ini gak sampai di sini aja loh sob. Namun ada juga loh beberapa warga dari daerah yang berbeda mengaku melihat harimau Jawa. Eh tapi tunggu dulu sebelum lanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Pada satu Agustus lalu seorang warga di Gunung Kidul mengaku melihat kucing besar itu minum di dekat telaga sebuah hutan Warga menduga binatang itu tinggal di gua yang gak jauh dari desa mereka Penampakan harimau juga muncul di bagian timur Pulau Jawa. Seorang warga pacitan yang tinggal di desa Gemaharjo mengklaim mengaku melihat kucing besar berloreng ini. Warga tersebut mengatakan hewan itu seukuran kambing dewasa dan warnanya loreng. Pengakuan ini telah membuat heboh warga sekitar sejak Sabtu 24 Agustus lalu. Kemunculan harimau Jawa ini masih sebatas cerita. Biarpun banyak warga yang mengklaim melihat hewan buas itu, belum ada bukti yang cukup kuat untuk mengatakan harimau Jawa masih ada. Pengamat satwa petugas stasiun Flora Fauna BKSDA Yogyakarta mengatakan untuk membuktikan harimau Jawa masih ada diperlukan bukti visual. Bukti ini bisa didapatkan dengan cara memasang kamera trap atau kamera inframerah di sekitar lokasi penemuan harimau itu.